wabarakatuh Semangat pagi semuanya. Salam kemanusiaan. Selamat datang di PMR NTSN Nimesera. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan nama saya Aniesya Salimas sebagai Ketua PMR NTSR di Nimesera dan di samping saya, Hai, nama saya Putri. Ajar teman-teman untuk mengenal PMR SNSM di Serang yang dibinai oleh Ibu Yeni Furkonia Sarjana Sastra mau tahu apa saja kegiatan yang kita lakukan dan prestasi yang kita raih kita materi setiap pertemuan. pertama pada luka dahi bagian kiri pertama yang kita harus lakukan membersihkan oh, re, membersihkan luka dengan tefanol. dengan bersih ingin tahu enggak cuci tangan dengan benar itu seperti apa cara mencuci tangan dengan baik dan benar tahap satu. tahap 2 tahap 3 tahap 4 Tahap 5 Tahap 6 Five, four, five, four, three, two. <laughs> Bip, <mimics> bip, Tampilan pertolongan pertama Kalian bisa menolong orang lain dan lingkungan Mari bergabung bersama kami Di PMR MTSN Nima Seram